Tips agar burung cucak jenggot, gacor, dan bersuara indah. Burung cucak jenggot merupakan salah satu jenis burung unggulan yang terpopuler menjadi burung master isian untuk burung kicauan lainnya. Yang dimaksud dengan burung isian adalah burung yang melatih burung lain supaya tetap berkicau. Beberapa tips cara merawat burung cucak jenggot supaya tetap gacor dengan suara yang indah yang perlu Anda ketahui antara lain. 1. Pemberian pakan tambahan Pemberian pakan tambahan terbukti dapat meningkatkan performa suara cucak jenggot. Terdapat dua model pakan tambahan yang dapat diberikan pada jenis burung ini adalah potongan jai yang dimasukkan ke dalam perut jangkrik. Burung cucak jenggot sangat suka dengan jangkrik Kemudian masukkan potongan jahe sebesar pur burung Pemberian jangkrik dilakukan saat burung dianginkan setelah selesai mandi malam Cara kedua adalah memberikan pakan racikan Pakan racikan tersebut terdiri dari telur bebek mentah Krutus segar yang telah dibersihkan sebanyak dua sendok makan Serta potongan buah apel yang dihaluskan semua bahan tersebut dicampur menjadi satu dengan menggunakan blender atau diaduk dengan menggunakan sendok. Selanjutnya, Anda dapat memberikan pakan racikan ini sebanyak 1 sendok teh pada saat burung diangin-anginkan selama di malam. 2. Mandi malam secara rutin Proses memandikan burung cucak jenggot. Sebaiknya dilakukan pada malam hari sekitar pukul 7 hingga 9 malam supaya burung ini memperoleh performa yang baik ketika berlatih. Anda juga dapat memandikan burung cucak jenggot pada siang hari yang bertujuan untuk menghilangkan stres dan menjaga burung agar tetap segar dan sehat. 3. Tempat yang nyaman dan bersih diperlukannya kandang yang bersih serta nyaman hal penting lain adalah ukuran kandang yang pas dengan tempat tenggeran yang memadai yang dilengkapi adanya tempat makan dan minum yang terjaga kebersihannya Anda juga dapat menempatkan kandang di tempat yang sejuk dan rindang jauh dari polusi udara serta kebisingan hal ini bertujuan agar burung cucak jenggot dapat melihat suasana alam yang segar dan indah Bagi Anda yang tertarik untuk memelihara dan memiliki jenis burung Cucak jenggot sebagai koleksi burung peliharaan Anda dengan mengetahui tips cara merawat Cucak jenggot supaya gacor, Anda dengan mudah dalam melakukan perawatan terhadap jenis burung ini tidak akan memperoleh burung dengan kualitas kicauan yang baik.